Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel The Desert Official Pada hari ini, hari Jumat, uh, Saya berada di kota Padang Berniat akan mereview salah satu masjid yang bermegah Di Sumatera Barat khususnya Padang, yaitu Masjid Raya Padang Nah bagaimana... Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel The Desert official pada kali ini saya akan mereview sebuah tempat ibadah masjid yang salah fenomenal sekali yang berada di Sumatera Barat mungkin tidak salah lagi yaitu Masjid Raya Sumatera Barat Sumatera Barat yang berada di kota Padang Raya Sumatera Barat adalah masjid raya di provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Masjid Sulaiman, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang memiliki luas sekitar 4.430 meter persegi. Diawali peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007, lalu pembangunannya tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya yang sangat fantastis yaitu sekitar 325 sampai 330 miliar sebagai besar berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. di mana spesifikasinya adalah menampung uh, jemaah sebanyak 5.000 sampai 6.000 orang dengan tinggi bangunan maksimal 475 meter menara 1 dan tinggi menara 85 meter ataupun 279 kaki konstruksi masjid terdiri dari tiga lantai, ruang utama yang digunakan sebagai ruang sholat terletak di lantai atas, memiliki teras yang melandai ke jalan. Dengan masjid berbentuk persegi yang melancip di empat penjulunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika empat kabilah ke suku kwest di Mekah, berbagi kehormatan memudahkan batu hanya aswat bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atau bergonjong pada Rumah Adat dengan Sabau, Rumah Higadang Menurut rencana awal, Masjid Raya Sumatera Barat akan dibangun dengan biaya sedikitnya lebih kurang rp miliar karena rancangannya didesain dengan konstruksi tahap gempa Radya nah, Napsodik pernah mengirim bantuan sekitar 500 miliar untuk membangun pembangunan masjid tetapi karena terjadi gempa bumi pada tahun 2009 peruntukan bantuan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana nah pada tahun 2015 waktu presiden musuh kalah meminta anggaran pembangunan di pangkas pemangkasan anggaran membuat desain berubah di tengah jalan termasuk pembangunan lembah menara dari awalnya 4 Wadilah kelihatan mereka orang Selalu berdoa Ya Allah yang berasal yang... Hati yang, beras. hati yang Menerima muda. Meskipun sudah Dihinkan tak suka tapi Tidak. Dalam bahasa jangan dengan sifat mungkin yang bisa. Sampaikan informasinya sedikit kepada para penonton Di jati official Semoga informasi ini bermanfaat Bagi kita semua Sekian terima kasih Terima kasih juga bagi kita yang sudah Men-subscribe Ataupun mensupport channel ini Dan bagi yang belum harap men-subscribe Like and share Semoga terus menonton Channel kita ini Dan mampu membawa manfaat bagi kita semua